OPPO telah meluncurkan beragam tipe smartphone di tahun 2021 Salah satunya yang terbaru adalah OPPO A16 Ponsel ini merupakan penerusan dari kesuksesan OPPO A15 Dengan membawa segudang fitur Namun tetap dibanderol dengan harga terjangkau Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan OPPO A16 ini? Mari kita bahas Fitur yang dimiliki ponsel ini cukup menarik, namun bagi pencetak gadget sejati, pasti kurang puas Dengan fitur OPPO A16 Sebab ponsel ini memiliki banyak kekurangan dibandingkan smartphone lain Smartphone ini ditunjukkan untuk segmen entry level Harganya cukup terjangkau dengan banderol kurang dari 2 juta rupiah Sayangnya spesifikasi hardware yang dimiliki OPPO A16 tergolong rendah dan kualitas layarnya tergolong standar. Di balik kelebihan dan kekurangan OPPO A16, ponsel ini tetap menarik bagi para pecinta smartphone OPPO, apalagi sudah ada baterai besar dan semayam di balik body ponsel ini. Nah untuk mengetahui semua kelebihan dan kekurangan OPPO A16, Silahkan simak pembahasan Wabirun. Ditenagai oleh G35. chipset yang digunakan ponsel ini adalah Helio G35 yang merupakan chipset entry level dari Mediatek, performa yang dihasilkan memang standar namun sudah lebih dari cukup untuk pemakaian ringan, hanya saja kapasitas RAM ponsel ini terbilang cukup kecil dimana RAM yang tersedia hanyalah 3GB dengan tipe LDR4X yang dipadukan dengan memori internal 32 GB BTP 2.1 lalu ada pula slot memori eksternal yang bisa menampung Mixed USB berkapasitas 256 GB prosesor yang digunakan memiliki kecepatan Octa-Core dengan clock speed hingga 2.3GHz dan didukung GPU Power VR semua komponen hardware tersebut dipadukan dengan sistem operasi Android 11 berbaut antar muka 11 Layar 6,52 inci Layar ponsel ini cukup lega dengan gentang 6,52 inci dan masih memiliki notch untuk menempatkan kamera di depan Sayangnya layar tersebut belum Full HD Resolusi cuma 1600 kali 720 pixel dengan refresh rate 60Hz. Layar menjadi salah satu kekurangan Oppo A16 yang wajib menjadi pertimbangan sebelum membeli ponsel ini. Namun dari segi desain terlihat cukup mewah dengan ketebalan 8,4 inci dan bobot segerat 190 gram. Tahan Air IPX4 ada dua pilihan warna yang disediakan OPPO, yakni warna Crystal Black dan Space Silver. Menariknya, ponsel ini sudah meng... mengantongi spesifikasi tanah air, IPX4, sehingga bisa bertahan dari cepretan air dan rendaman. Lalu bagaimana dengan sistem keamanan yang tersedia pada ponsel ini? Sensor Fingerprint Sensor sidik jari menjadi salah satu Fitur paling penting pada Oppo A16, sensor keamanan tersebut, diletakkan pada bagian samping bersama dengan tombol power. Performa fingerprint sensor tersebut sangat cepat dan tergolong responsif. Sebagai alternatif, Oppo menyediakan fitur face recognition atau pemindai wajah. Kami tidak menyarankan fitur tersebut sebagai sistem keamanan utama, lebih baik menggunakan sensor sidik jari yang lebih aman dan responsif. Triple kamera. Ada 3 kamera yang bersemayam di bodi belakang ponsel ini di mana kamera utama memiliki resolusi 13 megapiksel. Lalu ada dua kamera portrait 2 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Sayangnya tidak ada lensa ultra-wide pada ponsel ini kamera depan memiliki resolusi 8MP resolusinya masih sangat standar, untungnya Oppo melengkapi software keamanan ponsel ini dengan beragam fitur fotografi, untuk mengoptimalkan hasil foto selfie ataupun hasil kamera belakang baterai 5000 mAh Kapasitas baterai yang tersedia di balik bodi ponsel ini cukup besar, yakni 5000 mAh Namun kelebihan ini tidak terlalu istimewa karena sudah banyak smartphone yang memiliki kapasitas baterai yang sama Nah, terus belum 5G Di era 5G saat ini Oppo A16 masih menggunakan teknologi 4G sebagai koneksi Internetnya untungnya harga Oppo A16 masih tergolong tergang, terjangkau sehingga wajar apabila belum 5G Selain itu tersedia pula konektivitas pendukung berupa wi Bluetooth, GPS, dan port USB. Harganya harga satu jutaan smartphone ini ditunjukkan bagi masyarakat Indonesia yang mencari HP Android murah dengan harga satu jutaan. Adapun harga resminya ponsel ini adalah sebesar rp 1,99.000. Kalian bisa mendapatkan dengan harga lebih terjangkau apabila membelinya secara online. Nah, spesifikasi Oppo 16 memang tidak sempurna. Ponsel ini masih memiliki banyak kekurangan yang wajib Anda ketahui sebelum membelinya. Bagi yang sudah yakin dengan semua kelebihan dan kekurangan OPPO A16, maka bisa membelinya secara offline ataupun online. Nah, jadi kesimpulannya, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan OPPO A16, maka Anda bisa memutuskan apakah smartphone ini layak dibeli atau tidak. Menurut kami, OPPO A16 bisa menjadi alternatif selain smartphone lainnya. Seperti Xiaomi, Vivo atau Samsung Meskipun memiliki banyak kekurangan Namun Oppo A16 tetap bisa diandalkan Untuk memenuhi kebutuhan mobil sehari-hari Yang paling penting Smartphone ini memiliki baterai Sehingga yang besar Tidak boros untuk pemakaian seharian penuh Cukup sekian informasi dari Baperon Baperon pamit undur diri dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaklum. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.